Sambil jiyum Lepas malam ini aku mau pergi ke mualong sama ayah Yuk kita ikuti Mati-mati oh. Aku bawa uang tepuluh yeah. ribu Boom keju sama buah, keju, sama coklat Terdana kakak. Tukangnya kakak yang coklat. Kamu yang apa? yang keju. Sana, sana, depan. Tengah aja, tengah aja. Ayo mau hujan cepet. Ya, cepat jalan, dia ya, buruan makan ya, mau nggak Buruan jalan, eh? Ya ayu cepet ayu, hanya kan nyoting. Sini tengah Assalamualaikum. Tawin ba, tanya, Budi. Eh? roti. Roti. apa? ya. Ini, ini apa ini? Ini. Ini ini ini. Ini apa? apa? Eh, Uang kasih dulu, mampah. 500 <tuk> apa? 500 apa, 100, apa? 100, apa? 100, apa? 100, apa? 100, Dek? Permen temen Permen apa, <tuk> Mizen? <permen apa? Mampah. tuk> 500 mampah ya sih di anu oh itu berapa bilang apa apa do Dapat banyak. Ya. Yuk, kumon, pulang. Mau buat apa sih cacingnya aja Oh, buat makan apa lapar? Iya. Ini mataku. ae eh, lihat ya jangan kan tersandung more dress. Tuh, ini udah <coughs> kayak udah, udah, kalau udah, kalau udah, udah, wah aromanya berdoa ini kayak boleh, ya. Oh, kayak sabun ya cuci, cuci. makan berdoa dulu mau makan roti dulu kalau makan kan, kan gambar William ya, Bu? Kalau makan kan tambahin biji. Dulu ya, guys. Aku mau makan roti dulu. Jangan lupa lihat ya, dan Bye.